WhatsApp bisnis untuk wirausaha, fitur-fitur untuk mengautomasi, menyortir, dan membalas pesan dengan cepat. Dengan WhatsApp bisnis dapat membuat interaksi dengan pelanggan menjadi lebih mudah, dan kita tetap bisa melakukan hal-hal lainnya, sama seperti saat menggunakan WhatsApp Messenger biasa. Mari kita gali lebih dalam pendaftaran. Verifikasi, klik setuju dan lanjutkan. Pilih negara atau ketikkan kode negara dan masukkan nomor telepon. Tunggu kode verifikasi melalui pesan singkat. Pemulihan cadangan dari Google Drive WhatsApp memeriksa backup atau cadangan dari penggunaan akun sebelumnya. Hal ini tidak terjadi jika menggunakan nomor ponsel baru. Menambahkan foto profil, nama bisnis dan kategori bisnis. Masukkan kata kunci sesuai dengan bisnis yang kita lakukan. Kategori bisnis ini bisa diisi lebih dari satu. Pilih menu tampilkan opsi lainnya untuk melengkapi detail informasi bisnis yang lain, atau pilih lanjut jika akan diisi nanti. Selanjutnya kita dipandu untuk membuat katalog dari produk-produk bisnis kita. Pilih mulai untuk membuat katalog, atau pilih nanti untuk melewati bagian ini. Dan akun WhatsApp bisnis sudah aktif. Aktifkan menu setelan, di sebelah kanan atas pada bagian titik tiga. Isinya sama persis dengan WhatsApp biasa dengan tambahan menu fitur bisnis. Mari kita lihat. Ini adalah fitur-fitur WhatsApp bisnis. Pada bagian profil bisnis, Sebelumnya kita telah mengisi nama dan kategori saat awal pendaftaran akun. Di bagian inilah kita bisa merubah dan melengkapi informasi bisnis lainnya seperti deskripsi, alamat bisnis, jam kerja, informasi email, dan situs web jika kita sudah punya. Fitur lainnya adalah katalog untuk menampilkan produk dan layanan. Pesan di luar jam kerja untuk membalas pesan otomatis saat di luar jam kerja. Menu salam memberi pesan sambutan ke pelanggan baru secara otomatis. Balas cepat menggunakan kembali pesan yang sering dikirim. Label digunakan untuk mengelola chat dan pelanggan. Tautan pendek, fitur mengundang untuk chatting, lewat tautan link atau kode QR. Fitur Facebook dan Instagram, untuk menghubungkan akun WhatsApp bisnis ke akun sosial media tersebut. Mari kita kembali ke bagian profil bisnis untuk melengkapi informasi sedetail mungkin. Dengan informasi singkat tentang layanan atau produk sesuai dengan bidang usaha Kategori bisnis hanya dapat diisi maksimal 3 pilihan Gunakan dan pilih yang paling sesuai Tuliskan alamat bisnis atau atur lokasi di peta Ada 3 opsi jam kerja yang bisa kita pilih. Pertama, hanya dengan janji temu. Atur hari apa saja bisnis kita buka. Kedua, selalu buka. Ini berarti bisnis atau usaha kita buka 24 jam. Setiap hari atau libur pada hari tertentu. Ketiga, hanya buka pada jam-jam tertentu. Pada opsi ini kita bisa lebih detail mengisi hari dan jam buka. Selanjutnya, lengkapi bagian email dan situs web. Sampai tahap ini, kita telah selesai mengisi informasi detail akun WhatsApp bisnis. Membuat Katalog Produk atau Layanan Pada bagian ini, kita akan membuat daftar produk dan informasi detail serta harganya. Klik Tambah Item Baru. Tambahkan Gambar Produk. Kita bisa menggunakan gambar yang ada mengambil gambar melalui kamera usahakan dalam satu produk lebih dari satu gambar ini akan memberi gambaran lebih detail kepada pelanggan tentang produk tersebut misalnya, gambar tampak depan tampak belakang dan lain sebagainya beri nama item produk kita bisa saja mencantumkan harga dan deskripsi singkat serta menambahkan beberapa informasi lainnya Setelah terisi layanan atau produk, kita bisa membagikan tautan atau link katalog ini ke pelanggan. Untuk mengelola layanan atau produk, tap dan tahan hingga muncul menu baru di bagian kanan atas. Icon mata untuk menampilkan atau menyembunyikan produk. Ini bisa kita gunakan, jika misalkan saja... Stok barang tersebut sudah habis. Sedangkan ikon tong sampah berfungsi untuk menghapus item barang tersebut. Pesan di luar jam kerja. Fitur ini dapat kita gunakan untuk membalas pesan secara otomatis di luar jam operasional. Misalnya saat jam kerja berakhir, saat jam istirahat, ataupun di hari libur. Sesuaikan pesan yang akan dikirim dengan pilihan pada opsi jadwal. Seperti pilihan, jadwal khusus, kita bisa mengatur pesan tertentu saat libur akhir tahun misalnya. Sebagai catatan, ponsel tetap harus terkoneksi ke internet untuk mengirim pesan otomatis ini. Menu Salam, fitur ini digunakan untuk menyapa pelanggan saat mereka mengirim pesan untuk pertama kalinya atau setelah 14 hari tidak aktif. Balas cepat, fitur ini seperti template yang bisa kita gunakan berulang-ulang. Berikut contoh pesan balas cepat. Selanjutnya, kita bisa menggunakan fitur balas cepat ini saat chatting dengan pelanggan. Gunakan backslash atau garis miring terbalik untuk menampilkan pilihan pesan balas cepat yang sudah dibuat. Label. Kita bisa membuat label hingga maksimal 20. Sesuaikan dengan kebutuhan. Berikut contoh penggunaan label untuk mengelola pesan dan menandai pelanggan. Tautan pendek. Fitur tautan atau link dan kode QR yang dapat di-scan atau dipindai oleh orang lain untuk terhubung ke nomor WhatsApp kita. Kita dapat menempatkan print out kode QR pada permukaan benda fisik seperti kemasan produk, tanda terima, etalase, toko, dan lain sebagainya. Dengan demikian, klien dan calon pelanggan dapat dengan mudah terkoneksi ke nomor WhatsApp. Selanjutnya pada bagian kirim pesan, kita dapat mengatur pesan yang akan dikirimkan oleh pelanggan atau calon pelanggan saat pertama kali terhubung ke nomor WhatsApp bisnis kita.